Ya, orang yang tepat ya sayang <tip ngomong> jadi kasihan deh cewek-cewek yang cuma dipacarin doang. <tip ngomong>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 ke kabar pertama persahabat ya ada sebuah unggahan terbaru dari IG-nya Bang Adlin yang mana Bang Adlin mengunggah sebuah postingan video persahabat ya, perhatikan di video ini ada dua piring sate yang tentu disuguhkan kepada tamu spesial persahabat yang malam hari ini di rumah Leslar kedatangan Bang Raymond Wow disuguhkan langsung sate nih Bang Raymond Masya Allah ya bahagia banget tuh Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan saja tentunya selalu diberikan kesehatan Dan pastinya bakal ada sesuatu kejutan di rumah idola kesayangan kita ini Doakan dukung support yang terbaik untuk idola kita Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan yang mana di sini ada pengakuan dari Pak Ferry soal tentunya Kak Rizky Bilar yang memenangkan pertandingan main biliar, persahabat ya. Wow, ini jago banget ya ternyata papanya BBL ini luar biasa, Masya Allah serba bisa main biliar jago banget sampai Pak Ferry pun ini dikalahkan. Pak Fihari mengakui kemenangan Rizky Pilar masya Allah banget ya, Alhamdulillah seru banget di rumah Leslar, banyak tamu-tamu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, yang bertanya bersama ya, dihasal vlog yang tentunya diunggah di channel YouTube-nya Hakim Story lama banget karena yang enggak diupload ini sudah ada di channel Youtubenya nya Airfan. Tepatnya di di Hagen Story Mas sahabat ya, vlog Leslar dan Airfan. Mudah-mudahan saja tentunya bisa selalu trending. Amin. Ini seru banget persabagi ya, jangan sampai lupa. Tentunya untuk dukung karya-karya terbaik idola kita dan selanjutnya ada info penting dari Antv persahabat Soal jadwal acara Jodoh Wasiat Bapak-Bapak Kedua Selasa untuk besok 14 Desember 2021 Jodoh Wasiat Bapak-Bapak Kedua Di ANTV ini tayang jam 21.00 waktu Indonesia Barat Bagi pecinta JWB yuk sama-sama kompak dan solid mendukung Sinetron yang dibintangi oleh idola kesayangan dan ke kabar berikutnya, ini ada momen spesial di vlognya A Irfan bersama Leslar, sahabat ya ini tentunya momen yang membuat kita bahagia sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Di sini Dedek Lesi Kejora menyampaikan bahwa alhamdulillah rezeki Dedek Lesi Kejora mendapatkan suami yang tentunya luar biasa. Yang pertama, persahabat ganteng, soleh dan baik, serta bertanggung jawab Ini paket komplit banget ya, Masya Allah Kalau kata dari sih double kill dapatnya Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan rumah tangga, idola kita ini Diberikan langgeng, lancar, berkah, barokah, dan selalu bahagia Amin Diunggah kembali Unggahan tersebut oleh Agung Sedang Putih Anus Kerdila pada kalimat Gelson yang dituliskan. Alhamdulillah ya Yade dapat jodoh si kakak yang paket komplit sudah ganteng, soleh, baik, dan bertanggung jawab Karena jodoh itu selalu datang tepat waktu, dia tak pernah terlalu cepat atau lambat Tapi tepat, itulah kalimat luar biasa yang dituliskan kata-kata kakak Bilar pun Tentunya sama dengan kalimat yang sangat luar biasa dituliskan di postingan ini dan tentu ada banyak komentar yang diberikan dari para fans sejati. yakni dari akun twingro85. Alhamdulillah, semoga rumah tangganya langgeng sampai kakek nenek berjodoh sehidup sesurga. Amin. Wow, masya banget ya. Ada juga komentar lain yang diberikan dari akun family 24 mengatakan dalam kolom komentar. Kata Kakak Bilar, kenapa enggak dari dulu ketemu Amalesti? Ampun ya asas, kalau ketemunya dari dulu pasti beda cerita. Dan masya Allah, jodoh kalian tuh datangnya di waktu yang tepat setelah pencarian yang lumayan. Akhirnya kalian dipersatukan dan bentar lagi kesempurnaan hubungan kalian bertambah karena dedek utun Wow, doakan saja bersahabat yang mudah-mudahan persalinan Lesti kejora nanti ini diberikan kemudahan kelancaran dan diberikan